Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar syarah Kitab Ihya Imam Ghazali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan syarah Kitab Ihya ini. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan kelapangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan kita dan senantiasa kita diberikan Taufik Hidayah oleh Allah subhanahuwata'ala amin amin amin ya robbal alamin masih kita uh, mensarah. Bab yang ke 6 dari Kitab Ihya ini, yaitu tentang bahaya ilmu pengetahuan, penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su ulama jahat Yang lebih dahsyat dari itu lagi ialah riwayat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki menjadi pesuruh Nabi Musa alaihissalam. Laki-laki itu selalu mengatakan diceritakan kepadaku oleh Musa pilihan Allah. Diceritakan kepadaMu oleh Musa yang dilepaskan Allah najulah. Diceritakan kepadaMu oleh Musa yang berkalam dengan Allah kalimullah sehingga orang itu menjadi kaya raya banyak hartanya kemudian orang itu hilang tidak diketahui oleh Musa dari samping kemana perginya maka Musa alisalam bertanya ke sana kemari tapi tidak mendapat berita apa-apa pada satu hari datanglah seorang laki-laki kepada Musa alisalam Membawa seekor babi dan pada leher babi itu tali hitam Bertanya Musa salam pada laki-laki itu Kenalkah engkau syifulan? Jawab laki-laki itu kenal Dialah babi ini ya, Jadi ternyata Ada laki-laki yang Merupakan pesuruh Nabi Musa Berubah wujudnya menjadi seekor babi maka berdo'alah menurut Nabi Allah Musa alaihissalam Wahai Tuhanku aku bermohon kehadiranmu Kembalikanlah orang ini kepada keadanya semula Supaya aku dapat menanyakan apakah yang telah menimpa dirinya Maka Allah Azza wa Jalla memuahyukan kepada Musa alaihissalam Sekiranya engkau meminta kepadaku dengan apa yang telah dimintakan Adam atau lebih kurang lagi tidak juga aku perkenankan Tetapi aku kabarkan kepadamu Mengapa aku berbuat begitu Itu adalah disebabkan Orang itu mencari dunia dengan agama Na'udzubillahimzalib Jadi Di zaman Nabiullah Musa alaihi Ada orang yang dirubah Wujudnya oleh Allah Menjadi babi Karena dia mencari dunia itu Dengan agama Suatu perkara yang keras, yang berat ya Yang lebih berat lagi dari ini Ialah yang diriwayatkan Maaz Ma bin Jabal Suatu hadis maukuf dan marfu Bahwa Nabi SAW bersabda di antara fitnah dari seorang yang berilmu Ialah lebih suka ia berkata-kata daripada mendengar Nah ini fitnahnya Orang berilmu itu lebih senang ngomong daripada dengerin ya, Kata Muaz bin Jabal Sebab dalam perkataan itu banyak bunga dan tambahan Biasanya kalau orang ngomong itu banyak bunganya banyak tambahnya Dan belum ada jaminan terpelihara dari kesalahan Dalam berdiam diri timbul keselamatan dan tanda berilmu pengetahuan Di antara orang berilmu atau ulama ada yang menyimpan saja ilmunya tidak suka ada pada orang lain. Orang yang semacam ini dalam lapisan pertama dari api neraka. Di antara orang yang berilmu ada yang bersikap sebagai raja dengan ilmunya. Jika ada pengetahuan yang ditolak orang atau dipandang orang lemah dan kurang benar maka marahlah dia. Orang yang semacam ini dalam lapisan kedua dari neraka. Di antara orang yang berilmu ada yang menyediakan ilmunya dan dan pembahasan ilmiahnya yang mendalam untuk orang yang terkemuka dan yang kaya saja dan tidak mau melihat kepada orang yang memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Orang semacam ini dalam lapisan ketiga dari api neraka. Di antara orang yang berilmu ada yang mengangkat dirinya untuk memberi fatwa lalu dia berfatwa salah. Allah taala memarahi orang yang beratkan dirinya dengan beban yang tidak disanggupinya. Orang semacam ini dalam lapisan keempat dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang berbicara cara Yahudi dan Nasrani untuk memperlihatkan ketinggian ilmu untuk tahunnya Orang yang semacam ini dalam lapisan kelima dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang membuat ilmunya untuk prestis atau kehormatan diri, kemuliaan dan keharuman nama di tengah-tengah masyarakat. Orang yang semacam ini dalam lapisan keenam dalam api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang menarik kebanggaan dan kesombongan dengan ilmunya. Bila yang beri nasihat menghardik dan bila dinasihati berkeras kepala Orang semacam ini lapisan ketujuh dari api neraka Jadi orang yang berilmu ini dia lebih senang memberi nasihat daripada mendengar Kalau dinasihati dia keras kepala Ini dilapiskan ketujuh paling bawah dari neraka Wahai saudaraku hendaklah engkau berdiam diri. Ya. Berdiam diri dengan berdiam diri engkau dapat mengalahkan syaitan. Waspadalah dari tertawa tanpa ada yang menakjubkan dan dari berjalan tanpa ada maksud tujuan. Ya. Kemudian di hadis yang lain disebutkan ada orang yang berkumandang Pujian terhadap dirinya memenuhi antara masyrik dan maghrib Tetapi pada sisi Allah tidak ada timbangannya seberat sayap lalat ya. Diceritakan bahwa seorang laki-laki dari Khurasan Membawa kepada Al-Hasan suatu bungkusan Sesudah Al-Hasan meninggalkan majelisnya Bungkusan tersebut berisi 5.000 dirham Dan 10 potong kain dari benang halus Berkata laki-laki itu, hai Abu Sa'id, panggilan Al-Hasan, inilah belanja dan inilah pakaian. Maka Al-Hasan menjawab, kiranya Allah melimpahkan kesehatan kepadamu, kumpulkanlah ini untuk belanjamu dan pakaianmu. Kami tidak berhajat kepadanya. Sesungguhnya orang yang duduk seumpama majelisku itu dan menerima dari orang seperti ini, maka dia akan menjumpai Allah Ta'ala pada hari kiamat dan dia tidak berbudi. Jadi orang zaman dahulu itu Pantang menerima hadiah Upah dari majelisnya Ya Allah Ya Rabbi ya Rasul. Kalau di zaman sekarang InsyaAllah Dirawatkan dari Jabir hadis maukuf dan marfu Hadis yang tidak kuat Bahwa Nabi SAW bersabda Janganlah engkau duduk pada setiap orang yang berilmu Kecuali pada orang yang berilmu Yang mengajak kamu dari lima kepada lima Dari keraguan-raguan kepada keyakinan Dari riak kepada keikhlasan Dari kegemaran kepada dunia kepada zuhud Dari takabur kepada kerendahan diri Dan dari permusuhan kepada nasihat menasihati berfirman Allah Ta'ala فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا يا ليتنا مثل مَا أُوْتِيَ قَارٌ إِنَّهُ zina sawlahun Oh ya lalu dia keluar dari kepada kaumnya dengan perhiasannya yang indah-indah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini berkata wahai kiranya kami punya seperti apa yang diberikan kepada kor Sungguhnya dia beruntung yang besar tapi orang yang berpengetahuan berkata Malang nasibmu Ganjaran dari Tuhan lebih baik untuk orang yang beriman Itu surah al ayat 80, 80 Maka ahli ilmu itu tahu Untuk memilih akhirat atas dunia Di antara tanda-tanda ulama akhirat itu Tidak bertentangan perbuatannya dengan perkataannya Bahkan ia tidak menyuruh sesuatu Sebelum dia sendiri menjadi orang pertama yang mengerjakannya Surah Al-Baqarah ayat 44: Atak murunan nasabil bir watansau naan fushsakum. Apakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan dan kamu lupa dengan dirimu sendiri? Dan di surah As-Sab: Kaburamaktan Aidillah antakulumala ta'falan. Amat besar kutukan dari Allah Taala kepada kamu. Bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan surah ashab ayat 3 itu ciri orang yang e, ilmu ulama yang akhirat dia mengerjakan sebelum dia menyampaikan ya jadi orang pertama yang mengerjakan itu itu dia sebelum dia menyuruh kepada orang lain Kemudian Firman Allah Ta'ala mengenai kisah Nabi Su'aib Alayhi Sallam Aku tidak kehendaki bertentangan dengan kamu Kepada apa yang aku larangkan kamu daripadanya Surah Hud ayat 8 Hendaklah, berbaktilah kepada Allah Dan Allah mengajarkan kamu Fattakullah wa yu'allimukumullah Surah Al-Baqarah ayat 282 Berfirman Allah Ta'ala berbaktilah kepada Allah Dan taulah. Dan berbaktilah kepada Allah dan dengan raga. Berfirman Allah Taala kepada Isa Alaihissalam, Hai putra Maryam, ajarilah dirimu sendiri. Jika engkau tidak, jika engkau telah memperoleh pelajaran, maka ajarilah orang lain. Kalau tidak, maka malulah kepadaku Kemudian bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aku lali pada malam israku pada beberapa kaum yang disayat bibirnya dengan gunting-gunting dari api neraka. Maka aku tanyakan, siapakah kamu ini? Maka mereka menjawab, kami adalah orang yang menyuruh dengan kebaikan dan tidak kami kerjakan. Kami larang dari kejahatan, namun kami mengerjakannya. Kemudian, sabda Rasulullah yang lain, Halaku ummati alimun fajirun, wa jahilun, wa syarrus Sirari siralul ulama wa khairul khiyar khiyarul ulama yang dari umatku adalah orang yang berilmu yang zalim dan orang yang beribadah yang tolol yang bodoh kejahatan yang paling jahat adalah kejahatan orang berilmu dan kebaikan yang paling baik adalah kebaikan orang yang berilmu kemudian berkata Allah azza wa radhiyallahu an diduga oleh pembuat peti-peti mayat bahwa tidak ada yang lebih buruk selain dari mayat orang-orang yang tidak beriman. Maka diwahyukan Tuhan kepadanya bahwa perut ulama su lebih busuk daripada itu. Jadi, orang yang membuat peti-peti mayat itu mengatakan tidak ada yang lebih busuk daripada mayat orang-orang yang tidak beriman. Tetapi yang lebih busuk dari itu adalah perutnya ulama su. Ya, Kemudian berkata Fudal bin Iyad Sampai kepadaku bahwa orang berilmu yang fasik Didahulukan penyiksaannya Pada hari kiamat daripada penyembah Penyembah berhala Jadi kita jangan Sering meng, meng, meng, apa, Menghina para penyembah berhala ya, Penyembah patung dan sebagainya Karena orang yang berilmu Namun dia fasik itu dida, lebih dahulu siksanya daripada penyebab berhala Dia milah kiamah Ini kata Fudal bin Yad Berkata Abu Darda Radulohan Siksaan neraka bagi orang yang tidak berilmu Satu kali dan bagi orang berilmu Yang tidak mengamalkan tujuh kali Ini Kalau dalam tidak berilmu Dia mengerjakan Kejahatan hanya disiksa Satu kali saja Tapi orang yang berilmu dia tidak amalkan ilmunya maka tujuh kali disiksa Berkata Asyabi muncul pada hari kiamat satu golongan dari penduduk sorga Berhadapan dengan golongan dari penduduk neraka Maka bertanyalah penduduk sorga Apakah sebabnya tuan-tuan dimasukkan ke dalam neraka Adapun kami ini maka dimasukkan Allah ke dalam sorga Karena kelebihan pengajaran dan pelajaran tuan-tuan Ya. Jadi Maka menjawablah penduduk neraka Karena kami menyuruh dengan kebajikan Dan tidak kami kerjakan Melarang dari kejahatan dan kami kerjakan Nah ini Ucapan penduduk sorga Kepada penduduk neraka Ternyata di dalam neraka itu Ada orang-orang yang Hanya bisa pandai menyampaikan Sesuatu tapi tidak Mengamalkannya dia suruh orang sabar Dia tidak sabar Dia suruh orang berbuat baik Sama orang tuanya dia justru durhaka. Dia suruh orang banyak bersyukur Dia malah kufur dengan iman Allah Banyak sekali Maka ketika membaca ihya ini Sebenarnya Pensyarah ini juga sedang Mengobati, ya, emang terapi batinnya dengan kata-kata dari Imam Ghazali yang luar biasa ini. Berkata Hatim al Asham radiallahu tidak adalah kerugian yang paling hebat dari kiamat selain dari orang yang mengajari manusia ilmu pengetahuan lalu diamalkan mereka sedang dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka mereka memperoleh kemenangan Dengan sebabnya dan dia sendiri binasa Jadi ada orang-orang yang rugi di akhirat Dia ajarkan manusia ilmu pengetahuan Tapi dia sendiri tidak mengamalkannya Sedangkan manusia mengamalkan apa yang diajarkannya Maka mereka memperoleh keuntungan Dan dia sendiri binasa Terus sekarang banyak itu Pandai mengajarkan ini, itu, ini, itu Justru Orang menerima manfaatnya, malah dia sendiri yang binasa. Berkatalah Malik bin Dinar bahwa orang-orang yang berilmu, jika tidak berbuat sepanjang ilmunya, maka lenyaplah pengajarannya dari hati manusia, seperti lenyapnya embun pagi dari bukit Safa. Maka berpantunlah mereka, "Wahai pengajar manusia, engkau tertuduh, engkau larang mereka beberapa perkara." Engkau sendiri mengerjakannya Engkau rajin menasihati mereka Tapi segala yang terlarang Engkau yang mengerjakannya itu Engkau hinakan dunia Dan orang yang suka kepadanya Sedang engkau sendiri paling suka Kepada dunia itu Yo. Berkata penyair lain Janganlah engkau melarang Sesuatu tingkah laku Dan engkau sendiri mengerjakannya Amatlah sangat memalukan kamu Jika engkau sendiri memperbuatkannya Dahsyat nih kata-kata Dia berkata Ibrahim bin Azam radiallahuan aku melewati batu besar di Mekah yang tertulis di atasnya. Balikkanlah aku, engkau akan dapat mengambil ibarat suatu pemandangan. Maka aku balikkan lalu aku lihat tertulis padanya dengan yang engkau ketahui. Tidak engkau kerjakan. Maka bagaimana engkau mencari ilmu tentang suatu yang belum engkau ketahui? Kita ini jangan sampai Tahu tapi kita tidak kerjakan Terus pengen cari ilmu lagi Tapi kita belum Mengerjakannya Bagaimana kita bisa Tahu diberi pengetahuan tentang ilmu tersebut Berkata Ibn Sama' an. Berapa banyak orang yang memperingatkan Orang lain kepada Allah Yang lupa kepada Allah Berapa banyak orang yang memberi peringatan Supaya takut kepada Allah yang berani menentang Allah Berapa banyak orang yang mengajak orang lain Mendekatkan diri kepada Allah Yang jauh dari Allah Berapa banyak orang yang menyerukan orang lain kepada Allah Yang lari dari Allah Dan berapa banyak orang yang membaca kitabullah Terhapus hatinya dari ayat-ayat Allah Ini ucapan Ibn Sama anhu. An. Kemudian berkatalah Ibrahim bin Adham anhu. An. Kami perbaiki bahasa Perkataan kami maka kami tidak salah dan kami telah salah pada perbuatan kami tetapi kami tidak memperbaikinya Berkata Allah Azza'i jika diperlihatkan benar perbaikan bahasa maka hilanglah su' Dirakan makhul dari Abdurrahman bin Ghanam bahwa Abdurrahman mengatakan bercerita kepadaku sepuluh orang sahabat Nabi SAW dengan katanya kami sedang belajar ilmu di Masjid Kuba tiba-tiba masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, ta'allamu ma syi'tum, an ta'allamu, falan yajrakumullahu hatta ta'malu. Ta apa yang engkau kehendaki mempelajarinya, tapi engkau tidak diberi pahala oleh Allah sebelum engkau amalkan. Ya, jadi kita mempelajari suatu Ya, tapi tidak diberikan ganjaran oleh Allah Sebelum apa itu yang kita pelajari itu kita amalkan Ini pentingnya amal ya. Jangan kita hanya belajar, belajar, belajar Tapi tidak mau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari Bersabda Nabi Isa Alaihissalam Orang yang mempelajari ilmu dan tidak mengamalkannya Adalah seumpama wanita yang berbuat serong dengan sembunyi-sembunyi Lalu dia hamil setelah bersalin maka pecahlah kabar tentang perbuatan jahat wanita tersebut. Nah, jadi orang yang mempelajari ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, itu seperti orang yang berbuat zina sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu setelah hamil, ya melahirkan, maka tersiarlah berita kejahatan. Maka begitulah orang yang tidak berbuat menurut ilmunya, akan disiarkan Allah pada kiamat di hadapan orang yang banyak. Berkata Mu'az radiyallahu anjagalah tergelincirnya orang yang berilmu. Karena kedudukannya tinggi di mata orang banyak. Maka dia diikuti mereka meskipun dia telah tergelincir. Ini orang yang berilmu. Kalau dia tergelincir, orang masih ikutin dia. Padahal dia sudah tergelincir. Tergelincirnya orang berilmu itu sangat-sangat. Mengkhawatirkan Berkata Umar bin Khattab Radallahu'an jika tergelincir orang berilmu Maka tergelincir alam makhluk ini Kemudian berkata beliau juga Dengan tiga sebab hancurlah zaman Salah satu daripadanya tergelincirnya orang yang berilmu Jadi orang-orang berilmu ini hati-hati Hati-hati sekali Jangan sampai kita menjalik, Tergelincir ya. Karena semakin banyak Tinggi ilmu kita akan semakin kuat godaan-godaannya. Inilah nikmatnya kita membaca ihya ini. Dia mengobatin jiwa kita, jadi terapi, ya menjadi pelipur nara, ya, penyejuk jiwa, ya karena banyak sekali. Ayat, ayat Quran, hadis Rasulullah dan asar para sahabat juga Pada tabi'in tabi tabiin tabi Yang disampaikan dalam kitab ini Berkata Ibn Mas'ud Akan datang kepada manusia Satu zaman Yang terbalik kemanisan hati Akan menjadi asin Sehingga pada hari itu orang berilmu Dan yang belajar ilmu Tidak dapat mengambil manfaat dari ilmunya Maka hati orang berilmu dari mereka seumpama tanah kosong yang bergaram Yang turun kepadanya hujan dari langit Maka tidak juga diperoleh rasa tawar padanya Yaitu jika condong hati orang berilmu kepada mencintai dunia Dan melebihkannya dari akhirat Maka pada ketika itu dicabutkan Allah sumber-sumber hikmah Dan dipadamkannya lampu petunjuk dari hati mereka Maka akan diceritakan kepadamu oleh orang yang berilmu dari mereka itu Ketika engkau menjumpainya bahwa dia takut kepada Allah dengan lisannya Dan kezaliman jelas kelihatan pada amal perbuatannya Alangkah suburnya lidah mereka ketika itu Dan tandusnya hati mereka Demi Allah yang tiada Tuhan menginginkan dia Tidaklah terjadi demikian itu Selain karena para guru mengajar bukan karena Allah Dan para pelajar belajar bukan karena Allah Kemudian di dalam Taurat dan Injil tertulis Janganlah engkau mencari ilmu yang belum engkau ketahui Sebelum engkau amalkan apa yang telah engkau ketahui Jadi kita jangan cari ilmu ya, Yang kita itu Belum tahu tentangnya ya, Sebelum engkau amalkan apa yang telah kita ketahui Jadi Amalkan dulu yang sudah kita ketahui Jangan cari yang baru Jadi yang sudah kita ketahui Kerjakan Jangan cari yang baru ya. Berkata Yuzayfar Sesungguhnya engkau sekarang Berada pada zaman dimana orang yang Meninggalkan sepersepuluh dari yang Diketahuinya menjadi binasa Dan akan datang satu zaman dimana Orang yang mengerjakan padanya sepersepuluh Dari apa yang diketahuinya dia selamat. Sebabnya adalah karena banyaknya orang yang berbuat batil nah, Jadi ada orang yang berbuat baik hanya sepuluh saja Itu sudah selamat Ya, Ketahuilah bahwa orang berilmu itu adalah serupa dengan qadi atau hakim Nabi SAW bersabda Al-Qudat salasa Qadin Kadu bil haki, wahyu yalam, fadzalika fil jannah. Wakadin kada bil jawari, wahyu yalamu, atau yalam, fahu fil nair. Wakadi kada bi gairi ma amarallahu bihi, fahu fil nair. itu ada tiga macam. Semacam menghukum dengan yang benar Dan dia tahu maka dia di dalam sorga Sedangkan yang menghukum dengan kezaliman Dan dia itu tahu atau tidak tahu Yang demikian maka dia itu dalam neraka Ada yakinnya Dia menghukum dengan zalim dan dia tahu Atau tidak tahu juga kena dia Dan satu lagi menghukum di luar dan dari perintah Allah Maka dia dalam neraka Jadi kita menjadi hakim itu bukan perkara yang mudah, ya bukan nyaman jadi hakim itu, ya mengerikan ganjarannya di sisi Allah Subhanahuwataala itu para hakim. Berkata lahuan adalah pada akhir zaman orang-orang yang berilmu menyuruh manusia untuk zuhud dari dunia dan mereka sendiri tidak zuhud banyak nih sekarang nih juru zuhud tapi dia dia, dia, dia zuhud menjuru manusia takut kepada Allah mereka sendiri tidak takut nah, mereka melarang manusia mendatangi wali-wali negeri dan mereka sendiri datang kepada wali-wali negeri itu maksudnya penguasa mereka memilih dunia dari akhirat mereka makin hasil, makan hasil usaha lidah mereka mereka mendekati orang kaya ya yeah. Makan hasil usaha lidah itu maksudnya dari ngomong, dapat duit, ngomong-ngomong ya. ngomong, ngomong, ngomong dapat duit. Mereka mendekati orang-orang kaya tidak orang-orang miskin. Ya, orang kaya didatangi orang miskin enggak. Ya. Mereka cemburu kepada ilmu pengetahuan seperti kaum wanita cemburu kepada kaum laki. Dia marah kepada teman duduknya jika dia duduk dengan orang lain. Orang-orang yang semacam itulah orang-orang yang keras hati Musuh Tuhan yang Maha Pengasih Bersabda Nabi SAW kadang-kadang setan itu menangguhkan kamu dengan ilmu Lalu bertanya yang hadir ya Rasulullah bagaimana demikian itu Setan itu mengatakan tuntutlah ilmu dan jangan beramal dulu sebelum tahu benar Maka salah setan berkata demikian bagi ilmu Dan menangguhkan terhadap amal perbuatan hingga Orang yang belajar itu mati dan tidak beramal. Nah ini pintar setan itu. Pada orang belajar nanti dulu tunggu jangan beramal dulu sampai kamu tahu benar, ya tahu betul-betul maka dia menunda akhirnya menunda amal. Terus mati dalam keadaan tidak beramal. Berkata siri sok. Adalah seorang laki-laki mengasingkan diri pergi ke beribadah di, bari, di mana tadinya amal rajin, amal rajin belajar ilmu zahir. Maka aku bertanya kepadanya lebih dia jawab. Saya bermimpi berjumpa dengan orang yang mengatakan kepadaku, "Berapa banyak engkau menyanyikan ilmu, maka sebanyak itu pulalah engkau sia-siakan Allah." Aku jawab bahwa aku melihara ilmu, maka berkatalah orang anak mimpi tadi, "Memelihara ilmu ialah mengamalkan ilmu." ya, nah maka ditinggalkannya belajar dan dia pergi beramal. Jadi ada orang yang ya Shiri as Sukti ada seorang kaki yang dia tadinya rajin ibadah, ya amat rajin belajar ilmu, ya maka dia kemudian meninggalkan ilmu itu dan Pergi beramal Jadi Imam Ghazali Mengajak kepada kita supaya berhati-hati Seimbang Dalam mengamalkan ilmu Ya, Jangan kita buru-buru Ingin menambah ilmu sebelum kita Mengamalkan apa yang sudah kita ketahui Itu saja Sebenarnya sederhana konsepnya Yang sudah kita ketahui Amalkan Jangan pengen tahu Yang baru Ya, sebelum yang lama itu kita amalkan. Berkata Ibnu Mas'ud adalah tidaklah ilmu itu dengan banyak cerita. Tapi ilmu itu takut kepada Allah. Ilmu itu bukan banyak orang banyak cerita bagi yang dianggap berilmu, enggak. Tapi yang dia takut kepada Allah Subhanahuwataala berkata alasan pelajarilah apa yang kamu mempelajarinya demi Allah kamu tidak akan diberi pahala oleh Allah sebelum beramal sebab orang-orang bodoh itu cita-citanya meriwalkan ilmu dan orang yang berilmu itu cita-citanya membarah ilmu dengan amal nah, jadi orang-orang yang bodoh cita-citanya itu jadi perawi riwayat ilmu dari sini dari guru ini tuh tapi orang berilmu, cita-citanya adalah memelihara ilmu itu dengan amal. Ya, nah, Sekarang banyak orang yang hobinya nuntut ilmu, tapi malas beramal. Datang ke majelis ini, majelis itu, dengar ceramah ini, dengar ceramah itu, tapi dia tidak amalkan. Kalau mau diamalkan, iblis buru-buru datang nanti dulu katanya. Tunggu katanya. Ya. Berkatalah Malik radhiyallahu an menuntut ilmu itu baik dan mengembangkannya juga baik jika niat itu benar. Tapi perhatikan apa yang harus bagimu dari pagi sampai petang. Maka janganlah kau lebihkan sesuatu itu dari ilmu. Berkata ini masuk di al diturunkan Al-Quran untuk diamalkan, maka ambillah mempelajarinya menjadi amalan, dan akan datang satu kaum yang bersihkan quran seperti yang bersihkan selokan. Mereka tidaklah termasuk orang yang baik. Orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan adalah seumpama orang yang sakit, yang menerangkan tentang obat, dan seumpama orang lapar, yang menerangkan tentang kelezatan makanan, dan makanan itu tidak pernah diperoleh darinya. Searah dengan yang di atas tadi firman Allah taala, "Walakumul wailu mimma tasifun." Bagi kamu neraka wail dari apa yang kamu terangkan. Ya. Dalam hadis juga dikatakan, "Mimma akhafu ala ummati" Zillatu alim wajidalu munafiqin fil Qur'an. Di antara yang aku takutkan dari umatku adalah tergelincirnya orang berilmu dan bertengkarnya orang munafik tentang Al Qur'an. Nanti hati hati-hatin orang munafik ini pincer tentang Qur'an. Ya, ngerti dia. Nah itu yang ditakutkan Rasulullah orang, -orang berilmu. Tergelincir dan di antara tanah-tanah ulama akhirat itu ialah kesungguhannya mencari ilmu yang berguna tentang akhirat, yang menggembirakan pada taat, menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan sedikit, manfaatnya, dan banyak padanya pertengkaran, kata ini dan kata itu, kill dan call, itu ciri lama dia menghindar jauh dari orang-orang yang suka berbuat bertengkar atau orang yang mengatakan kata ini kata itu kill them. ya jadi orientasinya akhirat akhirat akhirat eh orientasi dunia wah yang enggak bermanfaat diungkit Contoh isbal dibahas sampai detail dibahas orang yang tidak isbal ah, neraka. timbullah pertengkaran ribut orang. Padahal dalam hadisnya udah jelas orang yang isbal itu kalau dia turun di bawah mata kaki ini ya tidak ada unsur kesombongan ya udah. Ya kan? Yang berbahaya itu adalah unsur kesombongan itu, itu yang membuat dia ke dalam api neraka. Jangankan dia menurunkan kainnya di bawah mata kaki, dia menggunakan HP saja sombong, ya. Yang tidak ada dalam hadis ya, memegang HP. Dia sombong sombongan itu, itulah yang bawa dia ke neraka. Tapi di zaman sekarang tuh lain orang itu senang berdebat masalah isbal itu. Kata ulama ini, kata ulama itu, kitab ini, kitab itu. Nah ini umat Islam habis energinya tuh bahas isbal. Ya seperti zaman dulu orang NU dengan Muhammadiyah kelahi, ya kan? Masalah kunut. Ya. Masalah tahlilan, ribut dua-duanya, nah, begitu ribut NU umum orang Belanda yang pinter, kopi dibawa, gula dibawa, ya hasil bumi diangkut semuanya orang Islamnya ribut bertengkar masalah-masalah ya. yang bukan penting isbalnya bukan masalah penting. Orang tidak kunut juga bukan berarti masuk neraka Orang kunut bukan berarti juga jaminan sorga Orang tidak tahlilan juga bukan jaminan ke surga. Orang tahlilan juga bukan jaminan masuk neraka Selamat dari api neraka gitu. ya. Banyak sekali kita sekarang melihat perdebatan-perdebatan perdebatan seperti ini Ini dikatakan Imam Ghazali ya. Orang yang mengesampingkan pengetahuan untuk beramal dan sibuk dengan pertengkaran adalah sama orang yang sakit. Pada tubuhnya bermacam-macam penyakit dan dia berjumpa dengan seorang dokter yang ahli pada waktu yang sempit yang hampir habis maka sakit tadi menggunakan waktu yang sedikit itu untuk menanyakan resep, obat, keganjilan dalam ilmu kedokteran dan meninggalkan kepentingan yang mendesak untuk memperoleh pengobatan. Orang semacam ini adalah sangat bodoh sekali. Dia orang yang ini dikatakan mau gazal ini orang yang mengesampingkan amal, senang bertengkar, sakit. Ya sekarang ini banyak yang sakit begini. Ribut masalah isbal, masalah kunut masih dibahas juga, masalah dan masih dibahas. Ya. Masalah terawih, 8 rakaat, atau 23 rakaat masih aja diributkan, umat Islam. Masalah letakkan tangan di, di di atas dada atau di mana posisinya. Ya Allah, hal-hal yang kecil, kilapiah yang dibahas, jadi ribut satu kampung, gara-gara hal seperti itu. Maka orang-orang non muslim kemudian masuk. Ambil pasar kita. Lapak-lapak dagang kita habis, semua. Ya. Mereka masuk toko-toko online menjual barang-barangnya. Menjual narkoba dengan bebas. Ya, masuk ke sekolah-sekolah kita, hancurlah. Kita sibuk dengan perdebatan masalah isbal aja dari dulu. Ya. Nah itu kayak orang itu dikatakan Imam Ghazali bodoh soalnya. Dirawatkan bahwa seorang laki-laki Datang kepada Rasulullah Seraya berkata Ajarilah hamba ini ilmu yang ganjil-ganjil Waduh Datang ke Rasulullah Minta diajarin yang ganjil-ganjil Maka jawab alaihi SAW Apakah yang kau perbuat mengenai pokok Pengetahuan maka bertanya orang itu, yang mana pokok pengetahuan itu, maka Nabi menjawab, "Kenalkah engkau dengan Allah dengan Tuhan?" Jawab orang itu, "Kenal, apakah yang kau perbuat tentang hak Allah Ta'ala? Masya Allah, banyak jawab orang itu. Kenalkah engkau akan mati?" Tanya, "Kenal ya Rasulullah? Apakah yang kau sediakan untuk mati?" Masya Allah, banyak, kemudian Allah, Nabi sabda, "Pergilah, kemudian kuatkanlah apa yang ada di sana." sudah itu datanglah kemari akan kami ajarkan ilmu yang ganjil ganjil ya jadi nabi menyuruh orang itu pulang pulang disuruh beramal siapkan bekal untuk mati nah, kalau sudah tidak amalkan pokok-pokok tadi sudah diamalkan nah, di sini katakan nabi pokok pengetahuan itu adalah kenal dengan allah itu pokok Baru nanti akan diajarkan ilmu yang ganjil-ganjil. Tapi sewajarnya lah hendaknya belajar itu sejenis dengan apa yang diruatkan oleh Hatim al-Asim al-Asam. Murid dari Syakik al-Balakhi ar al radiallahuan Bahwa Syakik bertanya kepada Hatim. Sejak kapan engkau bersama aku? Syakik bertanya kepada Hatim. Jawab Hatim sejak 33 tahun. Jadi... Hatim belajar kepada Syekh Sakit 33 tahun guru ini. Ya Bertanya lagi Syakik, Apakah yang kau pelajari Selama itu Selama 33 tahun itu Hatim menjawab 8 masalah Maka berkata Syakik dengan peranjat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Terbuanglah saja umurku bersamamu Dan engkau tidak pelajari Kecuali delapan masalah saja Maka Hatim menyala Ini terkenal nih Hatim al Dengan gurunya Syakik Al-Balahi Radiyallah Maka Hatim menyela. Wahai guruku Aku tidak pelajari yang lain dari Aku tidak ingin berdusta Maka sambung Syakik Terangkanlah masalah yang delapan itu Supaya aku dengar Berkata Hatim Aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mempunyai kekasih. Dan ingin bersama dengan kasihnya sampai ke alam kubur. Maka jika telah sampai ke kubur, saya dia berpisah dengan kasih itu. Maka aku mengambil perbuatan baik menjadi kekasihku. Maka jika aku masuk ke alam kubur, masuk pulalah kekasihku bersamaku. Wah, ini syaki. hebat nih hati ini. Manusia memilih kekasih sampai ke liang kubur. Ya. Yeah. Tapi Hatim mengatakan, aku memilih perbuatan baik jadi kekasihku. Nah, maka jika dia masuk dalam kubur, ikut juga kekasih bersama diriku. Maka Syakik berkata benar sekali ya Hatim. Yang kedua, nyambung Hatim, aku perhatikan firman Allah Taala: Wa amman khafa makama Rabbihi, wanahan hawa, fa dan adapun orang yang takut kehadapan tu kebesaran Tuhannya dan menahan jiwanya dari keinginan yang rendah hawa nafsu, maka sungguh sorgalah tempatnya. an 44:1. 41 Maka yakinlah aku bahwa Firman Allah Ta'ala itu benar adanya. Lalu aku perjuangkan diriku menolak hawa nafsu itu sehingga tetaplah aku taat kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, kedua, dia tolak ajakan nafsu itu ya nafsu berzina nafsu uh, apa memperkaya dirinya dengan korupsi nafsu macam-macam nafsu ya nafsu kepada uh, apa berdusta ya dan lain-lain banyak sekali yang ketiga kata Hatim, aku memandang kepada makhluk ini maka aku melihat bahwa tiap-tiap orang yang ada padanya suatu benda yang menghargai, menilai dan memelihara benda itu. Ya, jadi dia lihat, Hatim lihat ada tiap-tiap orang di dunia ini punya suatu benda yang dia menghargainya, menilainya dan memelihara benda itu. Lalu aku perhatikan firman Allah. Ma wa ma apa yang di sisi kamu itu akan hilang Dan apa yang di sisi Allah itu Itulah yang abadi kekal bak, baka. an nahl ayat 96 Maka tiap kali jatuh ke dalam tanganku Sesuatu yang berharga Dan bernilai lalu kuhadapkan hadapkan dia kepada Allah Semoga kekal dia terpelihara pada sisinya Ya, luar biasa ini Hatim, ya jadi kalau ada sesuatu yang berharga bernilai lalu dihadapkan kepada Allah benda tersebut semoga dia kekal terpelihara pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala jadi dia tidak rakus dengan dunia ini Subhanallah bagus kali ini ya nasihatnya Hatim ini ya, untuk kita semua juga ini. Yang keempat aku memandang kepada makhluk ini maka aku melihat masing-masing mereka kembali kepada harta, kebangsawanan, kemuliaan dan keturunan. Lalu aku memandang pada semuanya itu tiba-tiba tampaknya tidak ada apa-apa. Jadi -apa. nah, dia hati melihat pada makhluk Allah masing-masing dia berbangga harta, berbangga keturunan. Oh ini keturunan Rasulullah, ini keturunannya Habib, keturunan, ya keturunan orang-orang. Raja-raja keturunan Bangsawan Ya Semua itu tidak ada apa-apanya Ya Kemudian aku perhatikan Firman Allah Ta'ala Inna akramakum Indallahi adquakum Yang mulia Di sisi Allah itu Yang kuat takwanya, Bukan keturunannya Bukan ini keturunannya Rasulullah langsung Keturunan Baib langsung Oh ini mulia Bukan di situ Allah melihatnya Allah melihat itu adalah Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang termulia dari kamu itu ialah yang kuat takwanya. Ya. Nah, jadi kita Al-Hujurat 13. Berhati-hati ini. Ya. Maka berbuat takwalah aku sehingga adalah aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wajalla. Yang kelima aku memandang kepada makhluk ini maka dimana mereka tusuk menusuk satu sama lain. Kutuk mengutuk satu sama lain dan asal ini semuanya adalah sifat dengki. Kemudian aku perhatikan firman Allah taala, nahnu qasamna bainahum wa tahum fil hayatid dunia. Kamilah yang bagi bagian penghidupan di antara mereka dalam kehidupan di dunia ini. Az-Zukhruf ayat 32. Maka aku tinggalkan dengki itu dan aku jauhkan diri dari orang banyak dan aku tahu bahawa pembagian rezeki itu adalah dari sisi Allah Taala maka aku tinggalkan permusuhan orang banyak itu kepadaku. Ha, ini hati, luar biasa. Ya, dia tinggalkan sifat dengki Yang keenam, aku meneng kepada makhluk ini berbuat kedurhakaan satu sama lain berperang satu sama lain. Maka kembali aku kepada firman Allah Ta'ala Inna syaitana lakum aduhum fattakhizuhu aduwa Sungguh syaitan itu adalah musuh kamu Sebab itu perlakukanlah dia sebagai musuh al fatih Maka aku pandang syaitan itu musuhku satu-satunya Dan dengan sungguh-sungguh aku berhati-hati daripadanya Jadi musuh itu bukannya pemerintah, bukannya ulama, bukannya Yahudi Nasrani Ya, bukan Amerika bukannya Rusia dan lain-lain bukannya Inggris, Perancis dan sebagainya, ya musuh kita itu adalah Syaitan. Ya, Syaitannya ada wujudnya, wujudnya bisa berwujud jin maupun manusia. Nyerjina ya karena Allah Taala mengaku bahwa saya musuhku dan aku tinggalkan permusuhan makhluk itu dengan yang lain. Rabiq, warahmatullahi Yang ketujuh Aku memandang kepada Selamat ini Maka aku melihat Masing-masing mereka mencari sepotong dari dunia ini lalu ia menghinakan diri kepadanya dan dia masuk pada yang tidak halal daripadanya kemudian aku perhatikan firman Allah Taala wa ma min fil ard illa 'ala Allah rizquha dan tidak adalah dari yang merangkak di bumi ini melainkan rezekinya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala surah hud ayat 6 maka taulah aku bahwa aku ini salah satu dari yang merangkak merangkak yang rezekinya pada Allah Taala dari hari itu aku kerjakan apa yang menjadi hak Allah atasku Dan aku tinggalkan yang menjadi hakku pada sisinya Yang kedelapan Aku memandang kepada makhluk ini Maka aku melihat masing-masing mereka bersandar kepada makhluk Yang ini kepada bendanya Yang itu kepada perniaganya Yang itu kepada perusahaannya Yang itu lagi kepada kesehatan badannya dan masing-masing makhluk -masing itu bersandar kepada makhluk yang seperti dia. Lalu aku kembali kepada Tuhan Allah Taala, wa maiyatawakalal Allah wahhu hasbu. Dan barangsiapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah cukupkan keperluannya. Surah At-Talak ayat 3 Maka aku pun menyandarkan diriku bertawakal kepada Allah, dan Allah Taala cukupkan keperluanku. Maka berkatalah gurunya Syakik Ya Hatim Kiranya Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu Aku telah memperhatikan segala ilmu pengetahuan Taurat, Injil, Zabur dan Quran yang mulia Maka aku peroleh bahawa segala macam kebajikan dan keagamaan Berkisar di atas delapan masalah tersebut Barang siapa yang memakainya Maka berarti dia telah memakai kitab yang empat itu Ini pesan Uh, yang luar biasa Dari Hatim ya. ya Hatim ini Al-Asam Ini kisah yang sangat terkenal Dari gurunya Syakik Al-Balakhi ya. Delapan hal yang Luar biasa yang jika kita kerjakan Kita amalkan Akan membawa kepada Keluhuran Akhlak budi ya. Maka bagian ini dari ilmu pengetahuan Tidaklah dipentingkan memperolehnya Dan memperhatikannya selain oleh ulama akhirat Ada ulama dunia Maka dikerjakannya yang memudahkan Mencari harta dan kemegahan dan disiasiakannya ilmu yang seperti ini Yang diutuskan oleh Allah Para Nabi Membawanya Berkata bin zahim. Aku dapati para ulama Dan tidak dipelajari oleh sebagian mereka Dari yang lain Melainkan tentang warak Memelihari dari dosa dan harta syubhat. Tetapi ulama sekarang Tidak dipelajarinya selain dari ilmu kalam Jadi dulu Ad-Daha' bin Zahim Ya, ketika ber berguru belajar itu Yang didapati itu, itu Belajar tentang waro, waro, waro, waro. Memelihara diri dari dosa Dan harta syubhat Tetapi ulama sekarang Tidak dipelajari selain ilmu Kalam Dan di antara tanda-tanda ulama akhir itu Tidak ingin kepada kemewahan Pada makan, minuman dan pakaian Dan tidak ingin Kepada Kecantikan pada perabot rumah tangga Dan tempat tinggal yang Bagus Tapi memilih kesederhanaan Pada semuanya itu Serupa keadaannya dengan ulama salam diberi Allah kiranya rahmat kepada mereka sekalian Dan ingin mencukupkan dengan sedikit Dikitnya dalam segala hal Semakin bertambah Keinginannya ke arah sedikit Semakin bertambah dekatnya dengan Allah Ta'ala Dan tinggi kedudukannya Dalam barisan ulama akhirat Dibuktikan kepada demikian oleh suatu cerita dari Abu Abdillah Al-Khawas Dia termasuk di antara teman sejawat Hatim Al-Assam Bercerita Abu Abdillah, aku pergi bersama Hatim ke Arab Dan bersama kami 320 orang Laki-laki yang bermaksud mengerjakan ibadah haji Pada mereka itu kantong bulu Tidak ada bersama mereka kopor pakaian dan makanan maka kami masuk ke tempat seorang saudagar yang sederhana yang punya belas kasihan kepada fakir miskin pada malam itu kami menjadi tamunya keesokan harinya bertanya tuan rumah kepada Hatim apakah saudara Adam punya keperluan apa-apa sebab saya bermaksud tidak mengunjungi seorang alifikih kami yang sedang sakit sekarang maka Hatim menjawab mengunjungi orang sakit ada kelebihannya dan menang wajah alifikih itu satu ibadah saya pun pergi bersama tuan. Adalah yang sakit itu Muhammad bin Muqadil Qaddi negeri Arai Ar Ketika sampai kami di pintu, rupanya suatu istana yang mulia dan cantik. Hatim termenung serai berkata, Beginikah pintu rumah seorang yang berilmu? Kemudian diizinkan lalu mereka masuk, rupanya sebuah rumah yang sangat cantik, cukup luas, bersih, pemandangan indah dan bertirai. Maka Hatim termenung kemudian mereka masuk ke tempat di mana orang sakit itu berada. Di situ orang sedang berbaring di atas kasur yang empuk di kepala seorang bujang dengan memegang alat memukul alat. Maka duduklah yang berkunjung tadi di samping kepala si sakit menanyakan keadaan sakitnya. Sedang Hatim berdiri saja. Dalilmu qatil Bersilakan Hatim duduk. Hatim jawab, tidak usah tuan. Ibn Muqatib bertanya, barangkali ada perlu? Ada, jawab Hatim Apa? Tanya Ibn Muqatib Ada satu masyarakat ingin saya tanyakan kepada tuan. Sambung Hatim Tanyalah Bangunlah tuan. kata Hatim Duduklah supaya aku tanyakan Maka bangunlah Ibn Muqatib Dan duduk Lalu Hatim bertanya Ilmu tuan ini dari mana tuan ambil? Dari orang-orang yang dapat dipercaya Yang menerangkan ilmu kepada saya Orang-orang itu dari siapa? Dari sahabat Rasulullah SAW Para sahabat itu diambil dari siapa? Dari Rasulullah SAW Rasulullah mengambil dari siapa? Dari Jibril SAW Jibril mengambil dari siapa? Dari Allah Ta'ala Dikam berkatalah hati menurut apa yang dibawa Jibril Daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah Dan Rasulullah membawanya kepada para sahabat Dan para sahabat kepada orang yang dipercaya Dan yang dipercaya membawanya kepada Tuhan Maka adalah Tuhan mendengar dalam pelajaran itu bahwa orang yang terdapat dalam rumahnya kemewahan dan luas rumah yang cukup lebar akan menampol derajat tinggi pada syah Allah taala. Itu mukator tidak. Maka berkatalah hati bagaimana yang tuan dengar? Maka menukut menjawab, yang saya dengar bahwa orang yang zuhud di dunia gemar ke akhirat mencintai orang miskin dan mendahulukan untuk akhirat. Beroleh kedudukan tinggi pada situ Allah Ta'ala Berkata hatim Tuhan sekarang siapa yang Tuhan ikut Nabi serta para sahabat Dan orang-orang soleh Atau Fir'aun dan Namrus Orang pertama mendirikan gedung dengan batu marmer dan batu merah Wahai ulama su Orang yang seperti Tuhan bila dilihat oleh orang bodoh Yang memburu dan gemar kepada dunia Akan berkata orang yang berilmu sudah begini Apakah tidak patut aku lebih jahat lagi daripadanya maka keluar hatim dari situ dan bertambahlah penyakit Ibn Muqadil Peristiwa terjadi antara hatim dan Ibn Muqadil sampai kepada penduduk Arayl Berkatalah mereka kepada hatim Bahawa At-Tanafisi diqazwin lebih mewah lagi dari Ibn Muqadil. Maka sengaja lah hatim pergi ke sana lalu Masuk ke rumah At-Tanafisi Saya berkata Kiranya Tuhan diberi rahmat di Allah Saya ini orang bodoh Ingin benar Tuhan ajarkan saya permulaan pelajaran agama dan anak kunci salat. Bagaimana saya berwudu untuk salat? Jawab At-Tanfisi. Boleh dengan segala senang hati. Hai ambillah kendi yang berair lalu dibawakan kepadanya. Maka duduklah At-Tanfisi. Mengambil wudu tiga tiga kali kemudian berkata, beginilah cara berwudu. Cobalah berwudu. Maka berkatalah hatim biarlah di tempat Tuhan. Supaya saya beruduk di hadapan Tuhan, Sehingga benar-benar tercapai apa yang saya maksudkan Maka bangunlah At-Tanavisi Dan duduklah Hatim beruduk Dibasuhnya kedua lengannya Empat-empat kali lalu menegur At-Tanavisi Hei kenapa engkau boros Jawab Hatim Apa yang saya boroskan Kau basuh lenganmu empat kali Subhanallah Masuk Cik Tuhan yang maha besar Jawab Hatim Hanya setapak dengan tangan air sudah boros Tuhan dengan ini seluruhnya apa kita tidak boros maka taulah atana maksud hatim bukanlah belajar lalu masuklah ia ke dalam rumahnya dan tidak muncul-muncul di muka umum selama 40 hari ketika hatim datang ke Baghdad maka berkumullah penduduk mengelilinginya seru berkata hai bapa abdurahman tuan seorang yang sukar mengeluarkan kata-kata lagi bodoh siapa saja berbicara dengan tuan tuan potong maka hatim jawab padaku ada tiga perkara yang ingin aku lahirkan kepada lawanku Aku gembira bila lawanku benar Aku sedih jika lawanku salah Aku jaga diriku jangan sampai tidak mengetahui tentang lawan itu Maka berita ini sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal Maka berkata Imam Ahmad Subhanallah maha suci Allah Alangkah cerdasnya Hatim Nah mari kita pergi menjabai Hatim Sewaktu telah sampai ke tempat Hatim Maka bertanya Imam Ahmad Hai hey, Bapak Abdul Rahman Manakah keselamatan itu di dunia maka hati menjawab Hai Bapak Abdullah Tidak ada keselamatan dunia ini sebelum ada pada empat perkara Kau maafkan orang karena kebodohannya Kau cegah kebodohan engkau terhadap orang lain Kau berikan sesuatu kepada orang lain Dan engkau tidak mengharap sesuatu dari orang Jika ada demikian selamatlah engkau Ya ini pesan hatim yang luar biasa Kau maafkan orang karena kebodohannya Kau cegah kebodohan engkau terhadap orang lain Kau berikan sesuatu kepada orang Dan engkau tidak harap sesuatu dari orang Jika ada demikian maka selamatlah engkau Kemudian Hatim berangkat ke Madinah, tiba di situ dia dikerumuni di penduduk Madinah, maka Hatim bertanya, "Kota manakah ini?" Jawab orang banyak, "Madinah." "Rasulullah, di manakah istana Rasulullah? Saya hendak mengerjakan surat dalamnya." "Rasulullah tidak punya istana," jawab orang banyak, "hanya punya sebuah rumah yang rendah di atas tanah." "Mana istana sahabat-sahabatnya?" Ya, hatim pula. "Tidak ada juga, mereka hanya punya rumah yang rendah di atas tanah." Kalau begitu, hai Hatim, Hai hey, kaumku ini kota Firaun. Lalu Hatim diambil penduduk dan dibawanya ke tempat Sultan, penguasa. Serai mengatakan, orang Ajam ini mengatakan ini kota Firaun. Mengapa begitu? Tanya Sultan. Maka Hatim jawab, janganlah lekas marah padaku. Aku ini orang bodoh yang asing di sini. Saya masuk entri ini. -ini Saya bertanya, kota siapa ini? Mereka menjawab, kota Madinah. Rasulullah saya bertanya manakah istananya dalam hati menceritakan Dan hati berkata Telah berfirman Allah Ta'ala Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah Sungguh Rasulullah itu menjadi ikutan teladan yang baik untuk kamu Maka tuan-tuan, saya pakai tuan-tuan ikut Rasulullah atau Fir'aun, orang yang pertama-tama bangun dengan batu Marwan dan batu merah Lalu mereka biarkan dan tinggalkan Hatim. Inilah cerita Hatim al-Asam. Kiranya Allah memberikan rahmat kepadanya dan akan diterangkan tentang kesederhanaan hidup ulama syalab dan ketidaksukaan mereka kepada kecantikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kepada yang demikian pada tempat-tempatnya nanti. Sebenarnya menghiasi dirinya yang mudah yang dibolehkan itu tidaklah haram. Tetapi berkecimpung yang membuat itu mengharuskan suka kepada sehingga sukar meninggalkannya Terus-terusan menghiasi diri itu menurut biasanya tidak mungkin bila tidak secara langsung berat sebab-sebabnya Untuk menjaga keutuhan sebab-sebab itu terpaksa membuat perbuatan maksiat Sumpah mempermanis muka, menjaga hati orang banyak dan kehormatan mereka serta hal lain yang terlarang Untuk menjaga diri hendaklah menjauhkan demikian itu karena orang yang berkecimpung dalam dunia tidaklah sekali-kali selamat terpilihat daripadanya jikalau keselamatan diri itu dapat diperoleh setelah berkecimpung dalam dunia maka tidaklah Rasulullah dengan tegas membelakangi dunia dengan membuka baju kemejanya bersulamkan bendera dan menanggalkan cincin emas ketika sedang pidato dan lain-lain contoh lainnya yang terang menurut cerita Habib bin Yazid an Nawali yang menulis surat kepada Malik bin Anas nasri berkata Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala rasulih Muhammadin fi awalin wal akhirin Dari Yahya bin Yazid bin Abdul Malik Kepada Malik bin Anas Amabal Kemudian dari itu Sungguhnya telah sampai kepada aku Bahawa Tuhan memakai pakaian halus Memakai roti tipis duduk Atas tempat yang empuk Dan meletakkan pada pintu seorang penjaga. Sungguh tuan duduk dalam majlis empuk ketahuan Kedara berkerumun di rumah Tuhan, manusia datang kepada Tuhan, diambilnya Tuhan jadi imam dan disukai mereka perkataan Tuhan Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala, hai Malik, hendaklah Tuhan merendahkan diri Aku tuliskan kepada Tuhan nasihatku ini dalam satu surat yang tidak dilihat selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik membalas surat Yahya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim Allah alaihi ala wa ala wasallam wa Dari Malik bin Anas kepada Yahya bin Yazid Sejahteraan dari Allah kiranya kepada Tuhan Amal ba'nu kemudian dari itu Telah sampai surat Tuhan kepadaku Maka aku pandang surat itu menjadi nasihat Tanda kasih mesra Dan ketinggian budi Kiranya Allah mengurangi Tuhan Dengan ketakwaan dan memberi balasan Kepada Tuhan dan kebajikan Disebabkan nasihat itu Aku mohon kiranya Allah menegurahkan taufik La Wa haula hawla quwwata illa Billahi la lilazim Apa yang tuan sebutkan mengenai saya bawa saya makan Roti tipis maka karena halus maka jaga pintu dan duduk Di tempat yang empuk maka benarlah kami berbuat demikian Dan memohonlah kami akan keampuan dari Allah Ta'ala Firman Allah Ta'ala Qul man harma zinat Allahi lati akhraja Li ibadihi Wa minar riz Siapakah yang melarang? Maka berhiasan ya Allah Dan makan rezeki yang baik Yang diadakannya untuk hambanya Allah Arab, ayat Sungguh saya mengetahui bahwa Meninggalkan demikian Itu adalah lebih baik daripada masuk ke dalamnya Janganlah Tuhan meninggalkan kami Dengan tidak mengirim, -mengirim surat Sebagaimana kami tidak akan meninggalkan Tuhan Dengan tidak mengirim, -mengirim surat Wassalam Iyatlah kepada keinsyapan Malik Karena ia mengakui bahwa meninggalkan demikian itu Adalah lebih baik daripada masuk ke dalamnya Dan ia berfata bahwa obat tersebut itu diperbolehkan Sungguh benarlah Imam Malik pada keduanya itu Dan seumpama Imam Malik dalam kedudukannya Adapabila dirinya telah membolehkan Dengan keinsyapan dan pengakuan Mengenai nasihatnya seperti itu Maka kuat pula lah dirinya itu Berdiri di atas batas-batas yang batas, diperbolehkan Sehingga keadaannya demikian Tidaklah membawa dia kepada riak berminyak-minyak air dan melampaui kepada perbuatan yang makruh adapun orang lain maka tidaklah menyanggupi yang demikian, meningkatkan diri kepada bersenang-senang dengan yang diperbolehkan adalah besar bahayanya dan itu adalah jauh dari takut dan khawatir dan kekhususan ulama Allah itu ialah takut dan kekhususan dari takut itu ialah menjauhkan diri tempat-tempat yang disangka berbahaya dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu Ialah menjauhkan diri dari sultan-sultan penguasa-penguasa Maka tidaklah dia sekali masuk pada sultan itu Selama masih ia peroleh jalan untuk lari daripada mereka Tapi siok ialah ia menjaga diri daripada bercampur-campur dengan sultan itu Meskipun mereka itu datang kepadanya Sungguh dunia ini manis menghijau Tali temalinya di tangan sultan-sultan Orang yang bercampur baur dengan mereka Tidaklah terlepas dari busa payah mencari kerelaan dan menarik hati Sedang mereka itu adalah orang yang zalim Maka haruslah di atas setiap orang beragama Menantang mereka dan menyampilkan dada mereka Dengan melahirkan kezaliman dan menjelekan perbuatan mereka Orang yang masuk ke dalam karangan sultan itu ada kalanya menoleh kepada berbaik sangka dengan mereka Lalu dia menolong, menodai nikmat Allah kepadanya Atau berdiam diri dari menantang sultan itu Lalu dia berminyak air dengan mereka atau bersapa dalam perkataannya mencari kata-kata untuk kesenangan dan baguskan hal ihwal sultan-sultan itu, yang demikian itu adalah kebohongan yang nyata atau mengharapkan akan memperoleh apa-apa dari dunia mereka, dan itu adalah palsu dan akan datang nanti. Pada kitab halal dan haram, apa yang boleh diambil daripada harta sultan dan apa yang tidak boleh di barang yang berharga, hadiah, dan lain-lain. Kesimpulannya, bercampur baur dengan sultan itu adalah kunci kejahatan dan ulama akhirat jalan tempuh mereka lah menjaga diri sabda rawfasullah man badai siapa yang berdiam di kampung nisya kosonglah dia dan barang siapa mengikuti bin, binatang buruan nisya lalailah dia dan barang siapa mendatangi sultan maka terpesonalah dia maka Rasulullah SAW bersabda akan ada pada muamir yang kamu kenal dan kamu tantang maka barang siapa menantangnya sungguh terlepasah dia Barang siapa berci padanya Maka sungguh selamatlah dia Barang siapa yang menyetujui Yang ikutnya dia Jauhkan oleh ya Allah Ta'ala Lalu ada yang bertanya Apa kami perangi mereka ya Rasulullah Nabi jawab, jangan Selama mereka itu mengerjakan solat Sufyan berkata Lementara ke jahannam adalah sebuah lambah Yang tidak ditempati di Rasulullah alaih qura Baca Quran yang mengunjungi raja-raja maka berkatalah Uzayfa, berhati-hatilah kamu dari tempat fitnah. Lalu ada yang bertanya mana kata tempat fitnah itu. Uzayfa menjawab, pintu rumah Amir Amir, di mana seorang dari kamu masuk ke tempat Amir itu lalu membenarkannya dalam perkara bohong dan mengatakan tentang sesuatu tidak menurut sebenarnya. Rasulullah SAW berkata, ulama itu adalah pemegang amanah. Rasul di atas hamba Allah Taala. So, mereka tidak bercampur Bahwa dengan sultan-sultan Jika mereka berbuat demikian Maka sungguhnya mereka telah mengkhianati Rasul-Rasul Maka waslah kamu dan jauhkanlah dirimu Dari mereka Jadi bukan berarti Yang disampaikan Imam Ghazali ini Kita disuruh menjauhkan Dari Sultan-sultan ini Penguasa-penguasa ini Perlu kita ketahui An Salah satu murid beliau sendiri Menjadi seorang penguasa ya. Tapi yang inginkanlah beliau ini adalah Penguasa yang senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla Inilah yang kita harapkan ya. Penguasa Yang memiliki rasa takut Untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan kuasa-kuasa yang seperti ini, amin amin amin ya robbal alam, insyaallah akan disambung di kesempatan yang lain, Allahumma rabbi, falatakan warahmatullah wabarakatuh.